ini lagi saya di tempat parkiran ya guys pertama masuk guys kita masuk ke dalam dulu ya guys ya ada juga permainan di sana guys Sekarang kita memainkan bola guys. tiga bola nggak apa mahal sih guys. 3 bola 10.000 ya guys. Gimana Kak cara mainnya Kak? ini SOS. harus bola ini ke dalam itu. Ya merah itu. Ya. Kalau masuk merah semua dapat Dia sejajar, Jadi, bisa bisa 9. Ketika kak kalau jejak dia ibarnya masuk putih satu perut ini guys biar kita masukkan dulu bola ya guys biar dapat boneka ya guys doain ya guys ini boneka gede ya, guys Kalau itu putih dia. Putih gini, tapi kecil juga. Ini dia yang kuningnya. Ya, ini sama itu, oh itu. Kalau ada yang kakak, gimana? Iya, cheat ya. Oke, ayo, oke, ayo, oke, ini oke, oke, okay, oke, satu ini oke, oke, oke, oke, oke, Oh iya, ya Oke. Okay. ini, Kak. Atas. Atas. Huh? Okay, guys Gagal, guys. jadi ya, guys. kedua. Oke, guys. tengah-tengah, tengah. Harus tengah. Tengah. Tengah. tengah biar dapat dia. Oke, okay, guys. Gagal, guys. Ya, mari kita perhatikan ketiga. Semoga berhasil, ya, guys! Ya, oke, okay. satu, aduh, bisa, ya, Gagal, Gagal. aduh, mati lagi. <laughs> aduh, aduh, aduh, aduh, bisa, aduh, aduh, aduh, bisa aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, gitu aduh, aduh, ya lagi udah tiga kali ini nggak jadi kita dapat boneka ini nggak jadi lagi aduh meraih <laughs> soalnya ulang tahunku pula ini tanggal sembilan pula ini aduh ini mainnya kan di kerajaan ada sembilan ah masuknya ke dalam kerajaan itu kalau masuk warna merah dapat yang besar oh yang merah Merah yang besar oh ini yang merah hijau Oh yang merah ini Yang ini kak ya, dapet, ya. ya yang, besar. yang besar ini ya Sama ini kak ya Ini berapa ya kak Apanya kak 10 bola Itu sekali main 500 ribu 10 bola ya, ya. Gimana guys Ini 10 bola guys Bisa nggak dapet yang merah guys Biar dapet boneka yang besar Kita coba dulu guys ya berarti yang kuning kak kuning dapat 3 bola main lagi oh 3 bola, ini bola main lagi berarti yang hijau? yang hijau yang kunci Gantung kunci ini? Ada yang kecil. ada Bira, Mera, biru yang sedang biru yang oh berarti hijau nggak ada ya? hijau yang... oh ini hijau yang kuning nggak ada gitu ya? yang kuning ada yang put... lagi ya. ini ada putih ini ya. ada putih kayak kuning itu? itu ini kuning oh. berarti ini ya gak? iya berapa biji 10. 10 bola, 10 bola coba dulu ya. Kok merah cuma dua ya? <laughs> <laughs> ini cuman merah cuma dua? Eh, ini nih ini Merah? Oh, ya. Auuuh! <laughs> ah, mas. <laughs> Udah dua bola ini. <laughs> yang, yang biru tadi kan? Nah. Coba, coba. Yang merah, merah, merah, merah itu merah. Bismillahirrahmanirrahim, wah, astagfirullahaladzim. Terima yes. Tiga, tiga bola. Wih, yes. dapat tiga bola ini, Kiboros. Cuman lagi bola ya. <laughs> Gak bisa sekali dua, Kak. Seperti, semua bisa. <laughs> Merah, ah, iya, ayo, ya iya, gagal lagi nih, guys. Udah beberapa permainan ini lah, sih, cuma satu lembu lagi, guys. Ya, dua ini yang merah itu, ya, guys. Ah. Tadi 3 bulan oh, lah, Rapat rapat rapa, rapa dia. Rapa dia, guys. Oh iya. Yeah. Habis gagal lah. Itu lagi gini guys. Banyak juga permainannya, guys ya. Gak kalah kita, guys. Kita gagal guys Cuma sekali aja tadi dapat Yang warna kuning Jadi hadiahnya tiga bola Pas kami tembak lagi Waduh Rupanya gagal guys Kita belum beruntung Aduh Lain kali mungkin next time ya kan Kita pasti bisa ya kan guys Thank you ya guys Sudah menyaksikan kami Dalam pergainan pingpong Bell Tolls Oke okay, guys Ini, ini apa ini bro? Ini di Jangan lupa ya guys Ini kami berada di PRR Ya Di Pasar Raya Rakyat Jalan Marelan Tanah 600 guys. Oke. Okay. Mudah mudahan lah hari malam minggu lah guys kesini guys ya. Nunggu gajian dulu. kasih ya kak. Nah. Oke. Ini guys banyak juga permainnya guys ya. Koyak koyak 45 guys ya. Koyak empat lima guys ya. <laughs> Belum berhasil guys nah, Banyak juga permainnya guys ini. Oke. Halo guys Selamat datang di PRR Areanya bermain anak-anak Ini kami berada di PRR guys Pasar Raya-Rakyat Jadi kalau ada yang tusi kecil Jangan lupa guys bawa sini guys Ini dunianya anak kecil ini nah, Banyak sini mainan guys Ada mobil-mobilan Motoran ada juga game-game yang lain Tempatnya enak lah guys, lucu lah guys Rasa sih kecil gak jadi merengek lah Oke guys